aku komentar I want to Oh ini Mata, atas mata tak ya, ini ini jadi sampai Sakit dulu, di mata Kau tidak pergi, saya akan pergi. Kau tidak pergi, saya akan pergi. Kau tidak pergi, saya akan pergi. Kau tidak pergi, saya akan Cuk, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, cek, Apa dong? Aku ya Ya tapi panas di atas. jangan pernah menangkap negara dekat jika mungkin RIchik R Adult её H A B the season to, to, to not before the own not at the Let's not borrow, let's too loud. pacifica, ci va bisogno, lo voglio, ma facci da, facci Yeah. Wow. jaket dan jenderal tepuk tangan buat bidang kiri dan jenderal tepuk tangan oke terima kasih